di assalamualaikum bro bro vespa yang tahan engga mandi seminggu eh maaf kali ini kita me-review harga vespa Kali ini kita mereview harga Vespa. 1. Vespa berwarna putih dengan merek Piaggio tahun pembuatan 1986 dibanderol oleh pemilik dengan harga RP 18 juta rupiah. Vespa Super 66 dengan merek Piaggio tahun pembuatan 1986 dibanderol oleh pemilik dengan harga Rp818 juta. Vespa berwarna biru ini dengan merek Piaggio tahun pembuatan 1986 dibanderol pemilik dengan mahar nego rp 14000000 rupiah. Vespa berwarna biru ini dengan merek Piaggio tahun pembuatan 1986 dibanderol pemilik dengan mahar nego Rp14 juta rupiah. 5. Vespa berwarna putih ini bermerek Piaggio tahun pembuatan 1986 dengan lampu bulat di Bandrol Nego dengan harga Rp30 juta rupiah. Harga diambil dari OLX Bro Bro kalau gak cinta sama Vespa mending jangan ada niat beli tapi kalau cinta oke okay lah.